Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Siji Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan dilancarkan orderannya serta tetap semangat lebihnya. Oke, okay. teman-teman ya. Oke, okay. sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman Mitra seluruh raya karena Wah hari ini sudah di berlakukan skema kupenderibat seperti kota-kota besar lainnya ya mungkin banyak teman-teman kemarin yang menanyakan kapan solo diperlakukan skema gopana reward dan akhirnya bulan ini terrealisasi ya nah, mungkin untuk sebagian teman-teman yang mengharapkan skema gopana reward akhirnya tahu juga ya seperti apa dan bagaimana namun untuk teman-teman yang mungkin kurang berkenan mungkin lebih memilih di segema berkat ya karena dari sisi pencapaian poin maupun pencapaian order lebih sedikit dan garansi pendapatannya pun juga lebih banyak ya mungkin teman-teman yang sudah melihat video saya yang kemarin yang video sebelumnya saya gambarkan secara secara asumsi ya asumsi saya sebagai driver juga jadi untuk level basic silver gold dan platinum bisa dilihat Garansi pendapatannya seperti apa, dan target orderannya kira-kira berapa dan berapa selisih jika mencapai target point tersebut. Nah, tapi kali ini akan membahas hal itu. Saya akan bahas mengenai skema kupon reward untuk bulan Februari. Artinya berapa target poin yang harus kita capai untuk menaik level di bulan Maret. Oke, sebelum masuk ke informasinya teman-teman so, yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel Sisi ini. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya mengenai target poin pencapaian untuk skema koperasi di bulan Februari ini ya. Nah, sebelumnya Mungkin teman-teman bertanya saya berada di level apa? Nah Teman-teman bisa lihat di ini saya tampilkan screenshotnya dari sebelah sini ya. Saya berada di level basic karena pada bulan Januari kemarin saya hanya mencapai poin 221,5 ya dan performa 99 dan ratingnya 5. Dari ini banyak teman-teman yang bertanya-tanya ya, mengapa kok? Di tidak sesuai dengan harapan ada yang kemarin hujan-hujan dibirain hujan-hujanan biar dapat poin banyak atau dapat menyelesaikan orderan banyak mungkin satu bulan penuh habit bahkan setiap hari menyelesaikan 20 orderan dan sebagainya namun pada hari ini banyak yang bertanya-tanya kok levelnya tidak sesuai dengan ekspektasi karena apa ada yang merasa dirinya tiap hari 20 orderan 20 poin dan sebagainya tapi levelnya cuma mentok di silver banyakan ada yang di basic nah, saya sendiri nggak terlalu ngoyo sih dibilang ngoyo, ya nggak ngoyo akunnya akun sortiran ya akun suka nyortir jadinya saya di level basic karena sekali lagi poin saya cuma 221 ya untuk bulan kemarin dan ternyata untuk target poin di bulan Januari kemarin untuk level silver adalah sebesar 480 kemudian untuk performanya 92% dan ratingnya 4,93 dan untuk level gold 600 poin performa 95 dan ratingnya 4,95 dan di level platinum sendiri target poinnya adalah 725 Kemudian performanya, performanya 97 dan ratingnya 4,96 Nah untuk teman-teman yang berada di level platinum khususnya untuk Solo raya silahkan komen ya Saya mau sharing-sharing lah cara ngebitnya gimana itu apa 24 jam on beat atau setiap hari bisa menyelesaikan berapa order atau target poinnya berapa order Silahkan komen ya kalau ada teman-teman yang levelnya platinum ya tapi saya rasa kalau di Solo kebanyakan basic sama silver. <laughs> oke, okay, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Nah, oke okay, teman-teman, mungkin teman-teman bisa buka di profil ya, aplikasi sisi ada target point untuk masing-masing level ya. Di situ ditampilkan ada basic, silver, gold dan platinum. Nah, untuk bulan Februari ini akan dihitung mulai tanggal 1 februari ya hingga tanggal 28 karena untuk februari ini hanya 28 hari ya artinya kinerja kita selama 28 hari akan menentukan level kita di bulan Maret untuk target level silver poinnya adalah 44.500 kemudian performanya 92% ratingnya 4,93 artinya jika teman-teman ingin mencapai level silver di bulan Maret, kita harus mengumpulkan poin sejumlah kurang lebih 1.600 poin per hari. Nah, kenapa 1.600? Karena 44.500 kita bagi sama 28 hari. Artinya kita harus dapat minimal 1.600 poin per hari. Nah, untuk akun guret atau akun kusen minimal menyelesaikan 16 order ya karena untuk kusen dan guret poinnya cuma 100 nah, sedangkan untuk akun gofood minimal menyelesaikan 11 order nah, jadi teman-teman kalau mau naik ke silver kita harus mengumpulkan poin 1600 setiap harinya dan tentunya di akhir periode performa kita adalah 92% dan rating kita di minimal 4,93. Sekarang kita lanjut untuk target level goal ya. Level goal poinnya 56.000, kontribusi performa 94% dan ratingnya 4,94. Artinya jika ingin mencapai level goal di bulan Maret, kita harus mengumpulkan poin sejumlah kurang lebih 2.000 poin per hari. 2.000 poin per hari ya, karena 56.000 dibagi 28 ketemunya 2.000. Untuk akun goret dan Kusen minimal menyelesaikan 20 order Sedangkan untuk akun gofood minimal menyelesaikan 14 order setiap harinya Nah ini yang paling tinggi adalah level platinum Target kita adalah poin 67500 dan performanya 97 dan ratingnya 4,96 Artinya jika ingin mencapai level platinum di bulan Maret kita harus mengumpulkan poin sejumlah kurang lebih 2.450 poin per hari. Untuk akun kuret atau kusen minimal menyelesaikan 25 order ya teman-teman ya. -teman. Nah, sedangkan untuk agung gofood cukup 17 order. Nah, Oke, okay. kira-kira sanggup nggak teman-teman untuk naik level? Mau naik level secara perlahan dari basic ke silver dulu, kemudian bulan depan naik ke gold, kemudian naik lagi ke platinum atau mau di basic aja atau di silver aja kalau saya sendiri yang penting pulang bawa uang orderan lancar nggak mikir poin, nggak mikir target nggak mikir level toh bonusnya cuma cashback ya oke teman-teman segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan semoga informasi ini bermanfaat semoga teman-teman tetap semangat dalam ngebitnya